bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa para untuk untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar terbaru dan terupdate seputar Leslar tentunya bagi lo para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kita tentunya lihat bersama itu ada spesial yang belum diterapatkan Ini vitamin banget bahagia untuk warga Konoha Karena Bunda Lesi Kejora tampil cantik Tampil sangat luar biasa di acara festival Ramadan Masya Allah banget ya siapa yang sudah menyaksikan acara semalam Pastinya kalian dibuat happy banget nih oleh penampilan Bunda Lesi Kejora Kali ini perselabat ya Tampil mudah Lesti Kejuara Memakai hijab pun berbeda dengan sebelumnya tren hijab apalagi ini Lesti Kejuara tuh perselabat ya Trend hijab apalagi Dari bunda Lesti Kejuara Masya Allah Semoga selalu menjadi Panutan selalu menjadi Inspirasi untuk Banyak orang Amin Momen ini pun di oleh akun Lesti Bilar Underscore Leslar kita simak juga persahabat, banyak sekali tanggapan, komentar dan respon yang diberikan Salah satunya dari akun Maulana Anuskor mengatakan Pasti tren hidup besti alias Lesti terbaik, ya kan? Katanya itu, Masya Allah mudah mudahan selalu membawa keberkahan untuk sebanyak orang dan selanjutnya juga persahabat kita simak Bunda Lesi Kejora pun 3 jam yang lalu ini memposting foto cantiknya ketika di acara festival Ramadan Wow, Masya Allah banget persahabat ya, kali ini Bunda Lesi tidak Nimbun-nimbun foto langsung aja di up di laman akun Instagram pribadi miliknya nih Aduh, Masya Allah banget ya Hingga komentar pun banyak sekali Salah satunya dari Bang Awan Potret yang ikut menanggapi Cantik mbak tuh katanya tuh ya Padahal kan kerawan yang mau foto ya Ini sih juga luar biasa Penampilan nasi selalu bikin pangling Selalu banjir pujian Masya Allah Semoga selalu jadi orang baik Selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang. Amin. Dan selanjutnya persahabat kita simak juga. Ini ada momen spesial yang kita dapatkan di rumahnya Leslar semalam. Papa Billar ini lagi main biliar bareng Rafi Selain Anda, rah persahabatnya akhirnya mampir ke rumah Leslar Ini sih kiyu dan seru banget nih ya, kalau sudah ada Rafi. Karena Aravi adalah contoh dari Papa Rizky Pilar yang semangatnya luar biasa, tidak pernah lelah nih ya Ini palsu ditiru karena harus tetap semangat apapun, ya harus dilakukan. Dan kita juga juga ya setelah main biliar bareng, mereka berdua pun langsung main game atau main PS nih ya Ini sih cute banget ya, mereka juga nih keseruan saat main game banyak sekali, salah satunya persahabat ya, yang kalah Arafi tentunya bila memenangkan pertandingan untuk mobil mustang Papa Bilar, itu harus ada di rumah Arafi seminggu, aduh, ini cute banget ya, <guluh> ini sih cute banget nih persahabat ya, dan sebaliknya nih, Papa Bilar, bila memenangkan pertandingan melawan A.A.Rafi Katanya, untuk surat rumah-rumahnya harusnya dimiliki. Papa Mila, Radu, ini nasi, persahabatnya kiut banget, harapi sampai melongo tuh. Aduh, masya Allah. Dan kita doakan selalu terbaik, mudah-mudahan rumah tangga mereka berdua, persahabatnya selalu langgeng, bahagia, dan selalu rahmi tetap terjaga dengan baik. Dan selanjutnya, persahabat kita simak juga, setelah main game bareng, tentu kejutan pun disuguhkan. Abilah dan Arafi ini langsung syuting. Ini syuting sepertinya program baru Lesnar, Ramadan with Lesnar. Ini sih luar biasa persahabatan. Dua-duanya kebanggaan banget nih ya Bunda Lesti Tampil di acara festival ramadan Di Indosiar dan suami tercinta Rizky Bilar pun Ini menyebut tamu spesial A'ar Raffi dan langsung syuting juga di rumah Ini sih tentunya kebanggaan banget Mudah-mudahan berkah barokah Dan semoga Leslar ini selalu dipermudah apapun yang dilakukan Amin Kita juga persahabatnya salvo dengan kalimat komentar yang diberikan Salah satunya persahabat dari akun Ibtinia mengatakan, Masya Allah, Leslar pasangan yang produktif. Istrinya di Indosiar, suaminya aktif di LE, Semoga selalu dalam lindungan Allah. Subhanahu wa ta'ala sukses dan berkah selalu. Amin. Duh, persahabat komentarnya positif banget. Mudah-mudahan berkah barokah selalu yang untuk Leslar. Kita doakan selalu yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat Aravi pun ini memposting foto nih bareng Papa Bilar. Ini unggah semalam, masya Allah. Ini mereka lagi dinner seperti yang sahabat ya. Apa makan sahur? Kita simak di kalimat sini yang dituliskan oleh Aravi. Makasih udah boleh numpang eli sahur. Aduh, masya Allah banget ya. Makan sahur nih luar biasa nih kekompakan dari dua R, Raffi dan Rizky Bilar. Masya Allah. Hingga Papa Bilir pun masyarakat yang menanggapi postingan dari A.A.Rawfi Papa Bilir mengatakan Siap A, maaf ya tadi ngebantai A Wow, ternyata Papa Bilir ini berhasil memenangkan pertandingan Saat main game sepak bola Masya Allah, the best banget ya Pantas saja senyumnya beda banget nih Papa Bilir. Luar biasa bisa mengalahkan A.A.Rawfi Ahmad Kita selalu kita bangga, pastinya kita bahagia